Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku Nur indasari di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana cara menambahkan iCard e atau iKartu e pada video kita. Nah di sini aku mau ngejelasin dulu apa sih itu iCard. E iCard e itu adalah salah satu cara untuk mempromosikan video kita terdahulu yang udah kita buat sebelumnya. Nah pada saat orang klik itu otomatis videonya akan langsung ke play. Jadi itu bisa banget untuk menambahkan subscriber ataupun jam tayang untuk video kita. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. kalian masuk aja ke google chrome terus kalian ketik di kata pencarian youtube studio setelah itu kalian search nah kalian pilih yang paling atas youtube studio Nah, kalau misalkan kalian masuknya melalui browser atau Google Chrome, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini langsung aja kalian klik yang "menu play" yang ada di samping kiri itu. Nah, di sini aku mau kasih tahu dulu ke kalian. Step kali kalian upload video ke YouTube, kalian jangan langsung publikasikan karena itu langsung bakal ditonton oleh penonton kalian. Nah, di sini kalian setting aja dulu ke pribadi karena masih banyak banget kalian harus menambahkan subtitle, e-kartu, atau layar akhir. Itu tuh harus kalian edit dulu. Terus kalian tinggal pilih aja video mana yang ingin kalian edit atau yang ingin kalian tambahkan e-kartu. Kalian klik aja judul videonya. Nah, terus kalian bisa pilih yang logo pensil kalian klik aja. Nah, kalian geser aja ke samping, terus scroll ke bawah. Nanti kalian akan menemukan menu e-kartunya. Nah, seperti ini tampilannya di sini: ada menu subtitle layar akhir e-kartu. Nah, di sini kita mau tambahkan e-kartu, kalian klik aja yang logo pensil yang ada di samping kanan itu. Nah di sini kalian bisa pilih jenis kartu yang ingin kalian tambahkan. Di sini kalian bisa pilih video, playlist, channel, link. Kalau misalkan kalian menambahkan video, nanti yang muncul di kartunya itu adalah judul video kita. Kalau misalkan kalian menambahkan linknya, nanti yang muncul itu adalah link dari video kita. Nah di sini aku mau tambahin yang video aja, kalian langsung klik aja logo plus yang ada di samping kanan itu. nah di sini kalian bisa pilih video mana yang ingin kalian tambahkan untuk menjadi e kartu. nah di sini langsung aja kalian klik videonya. nah di sini kalian bisa tambahkan lagi e kartunya, kalian bebas terserah kalian mau tambahkan e kartunya berapa aja yang kalian mau. kalian tinggal klik aja yang tambahkan kartu yang ada di atas itu. terus kalian pilih aja yang video Nah, di sini kalian bisa pilih video yang ingin kalian tambahkan menjadi card. E kalian klik aja seperti yang tadi. Nah, kalian tinggal geser-geser aja seperti ini untuk menentukan kalian mau e kartunya muncul di menit ke Kalian sesuaikan aja. Nah, kalian bedakan: i e kartu yang pertama sama i e kartu yang kedua, terus kalian klik aja simpan.